oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dan di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran cara membuka gigi pompa oli kereta grand supra atau honda supra Fit ya atau repo absolute tanpa harus kita bongkar bak mesin sebelah kanan atau bongkar belah habis ya caranya cukup gampang kita gunakan obeng runcing seperti ini lalu kita pahat bagian karet sini ya menggunakan martil ket <tuh> lagi sampai keliling ya bos ya ah lagi songket lagi cukup keras ternyata bos. oke okay, ternyata bisa dipusing hmm. kan sudah mulai tercabut. Nah, oke. Okay. Sudah dicabut teman-teman. Lihat. Nah. Sudah jadi seperti ini ya. Drat dan karetnya kita pisahkan. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Ini tinggal kita putar. Dan di saat pemasangan gigi pompa oli yang baru ini dratnya kita potong sedikit ya nah, karena kalau ini tidak kita potong sedikit eh, dia tidak akan bisa masuk gigi pompa oli barunya karena nyangkut ya hmm. kita potong sekitar 3 atau 4 ulir drat ya, panjangannya oke okay. Hmm, Oke okay. Kita adakan pemasangan gigi yang baru. Nah, ini kita pasang. Oh ya nah. tinggal kita putar saja oke nah setelah seperti ini kita tahan gini dan obeng kita putar nah, oke sudah Selesai, oke. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.